<tuk> jambu enak Si.. Si.. Si.. Tak tau nih Elisa kalah lah coba tapi sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, mau es man. mau mal nah, beli di situ nggak? Nah. Ya, ya, ya, ya, ya. Nah, Sesuai peta man. Ini apa, Mbak? Saya saya, saya dilut, Mas. Duh. <tik> Ayuh, buang. Eh, Mbak. Harapnya apa Mbak? Anten, kalau permasalahan itu ada solusinya juga jalan pintas ini ini aku tau mas aku ngulai jamku jamku oh, kan juga ada pacarku jam 1-1 walaah tak kira lebih nyemplung sampe mau belum mau tak jelok pas tak jemput wajahnya sampe mencucu sedih dulu, tak kira enak ngopong walaah oh, emang aku bukan belum film korea yang main kancar aku walaah oh, ini apa jalan mau guling kami mau gak lagi perasaan ini pacar sampai naik oh iya ya wes gak sudah tak boleh i wes nah I don't know.